oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. wow event oke okay, halo semuanya oke okay, halo semuanya oke okay, halo semuanya <laughs> oke okay, nah jadi di video kali ini uh, saya akan gaca ya gaca lagi di fase 2 transformer gitu mantap wow. Nah jadi hmm, di event fase 2 ini lihat eh, ini, ini udah top up nih oke okay. bonus top up kita uh, akan menggunakan 250 diamond dulu ya 100 oke okay. nah, ini udah empat sih udah 4, 4. kali empat kali apa 6 nah, empat kali bingo nih ya empat kali spin oke okay. tinggal satu kayak lagi 255 lima apa apa lah mudah-mudahan Hmm, langsung kita klik. bonus sedikit kita ambil semua ikan ya kan, mantap nih. Nah, mudah-mudahan dapat aldos. animonya aldos, ke aldos. Bismillahirrahmanirrahim mau kali makai lagi mungkin satu kali satu kali aja ya, mudah-mudahan. Hmm deh malah malam anak si Oke, lagi lagi lagi lagi kalem masih banyak. 18. Sekini big dong. Kalau oh, bisa kolektor. Eh, Aduh. Aduh, is bunga, euy. Hmm. kita koleksi. Sekin. Je buah. Kolektor terpagir deh, mana oh, kolektor paling? Dua kayak lagi, oke. Dua kali lagi. Rapat okay. Parsa, hapus satu kayak lagi. Hmm, mahapus. Menclode doang, anjay. Oke, okay, langsung kita 10 kali nih ya. Kalau ini kita langsung 10 kali aja deh. Kita langsung 10 kali Bismillah Bismillah Bismillah got love, I got the papa dulu. <laughs> Hai, hmm. hmm. lima kali berarti ada. Oke, okay, kita, kita, kita ada, ada, ada empat kali lagi ya. Kita pakai lagi, mudah-mudahan. skin epic di <gih> mungkin deh. bukan? Uh. Aduh lumayan skin elite tadi. Tadi udah punya bos, udah punya bos, udah punya bos. Ada apa-apa? Dapat tiga kali lagi, bos. Aduh, HP KB. Aduh, satu kali lagi. Mm -mm, mm -mm. Memang, memang <gih> Halo, kirain empat kali gitu empat kali gak cah, langsung dapat gitu ini lima kali kalau enggak antar di bawah di tengah di bawah di sini di bawah di sini gawat kau di sini enam kali berarti, berarti tinggal fase yang ketiga oke oke lah. ya sampai di sini dulu video dari saya bye bye